GBP US di bearish, hati-hati terhadap sinyal yang muncul. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga GBP/USD sedang melakukan fase tertahan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.36165 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36387. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08